Bang, api kecil perlahan melangkah maju di bawah tatapan penuh perhatian yang tampaknya memenuhi seluruh langit. Segera setelah itu, kakinya mendorong tanah dan menara logamnya seperti sosok melesat di langit sebelum mendarat dengan keras ke atas panggung. Mengaung, gelombang raungan rendah tiba-tiba meletus dari Tiger Devouring Army ketika Little Flame bergerak. Segera setelah itu, mereka semua duduk ketika mereka bernafas. Cahaya hitam yang agung dan luas menyebar di udara, mengeluarkan aura yang menakutkan dan menakutkan. Wajah Little Flame dingin, kakinya terinjak-injak, menyebabkan tanah bergetar saat cahaya hitam mengerikan menghampirinya. Akhirnya, itu berubah menjadi banyak sinar cahaya yang masuk ke tubuhnya. Retak, saat energi yang besar dan kuat ini mengalir ke Little Flame, tubuhnya yang awalnya tampak kuat membengkak beberapa kali ukurannya. Vena hijau berdenyut di permukaan kulitnya seperti naga bertanduk sementara gelombang kekuatan ledakan berdesir. Little Flame yang sekarang telah bergabung dengan aura Tiger Devouring Army dan kekuatannya sekarang sebanding dengan ahli panggung samsara. Ada jarak yang relatif luar biasa antara tahap kematian mendalam yang sempurna dan tahap samsara. Selain itu, Little Flame tidak memiliki kekuatan simbol ancestral. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan penggabungan aura dengan Tiger Devouring Army yang telah dia latih. Orang ini benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa dengan sempurna menggunakan kekuatan pasukan itu sebagai miliknya. Petik 2. Tidak ada kekurangan orang-orang bermata tajam di tempat ini. Gravenus muncul di mata mereka ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka semua mengerti betapa sulitnya teknik merger semacam ini. Lagi pula. Secara praktis tidak mungkin untuk hanya menerima dan menggunakan kekuatan milik orang lain. Kecuali jika pemahaman antara dia dan pasukan telah mencapai tingkat yang sempurna. Bahkan kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kekuatan pinjaman ini menghancurkan tubuhnya seperti bom sampai penuh dengan luka. Wilayah iblis tidak kekurangan ahli puncak dengan tentara yang kuat. Namun, bahkan mereka tidak berani dengan ceroboh menggunakan metode seperti itu. Ini karena mereka tidak bisa menahan serangan balasan. Teknik komandan yang menjadi semakin menakutkan. Trio Heaven Dragon Demon Commander terkejut di wajah mereka ketika mereka melihat aura kecil Little Flame. Little Flame saat ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan dua bulan lalu di Divine Item Mountain Rank. Kali ini, bahkan mereka merasa bahwa mereka memiliki sedikit peluang untuk melawannya. Lin mengangguk dengan bantuan Tiger Devouring Army. Little Flame saat ini tidak lebih lemah dari ahli panggung samsara. Meskipun Teng San memiliki salah satu dari empat pilar penindasan abadi Divine Beast, tidak akan mudah untuk mengalahkan Little Flame. Namun, situasi saat ini masih agak mengerikan bagi kita. Komandan Iblis Naga Langit tertawa pahit. Dari tiga putaran, mereka kalah dua putaran dan satu putaran berakhir seri. Lupakan tentang kehilangan putaran lain. Mereka bahkan tidak bisa membiarkan putaran lain berakhir seri. Karena itu, Little Flame harus muncul sebagai pemenang jika mereka ingin membalikkan keadaan. Hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan. Kalau tidak, mereka akan kalah dalam pertempuran ini. Duo The Golden AP Demon Commander tersenyum pahit. Mata mereka sedikit malu, lagi pula. Alasan mereka berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan adalah karena dua kekalahan mereka dari sebelumnya. Jangan terburu-buru, mari kita selesaikan semuanya, kami belum sepenuhnya dikalahkan. Lindong tersenyum, situasi saat ini memang sangat tidak menguntungkan bagi mereka, tetapi masih ada sedikit harapan. Bukan gayanya untuk menyerah begitu saja, trio Panglima Iblis Naga Langit memandang Lindong, yang tetap tenang bahkan pada saat ini dan merasakan kekaguman di hati mereka. Mereka memang sedikit lebih rendah dalam hal kekuatan mental, yang terakhir bisa mendapatkan Little Flame, harimau yang tidak bisa dijangkau dan ganas, untuk bersedia memanggilnya sebagai kakak. Dia memang memiliki pesona uniknya. Saudara Lindong, aku akan mengembalikan si Calming Bell ini kepada kamu. Hasil aku sebelumnya adalah semua berkat itu. Ketika dia melihat bahwa pertarungan belum dimulai, Komandan Iblis Naga Langit mengepalkan tangannya dan menyerahkan bel biru muda kepada Lindong. Lindong tersenyum menerimanya. Dia melirik Komandan Iblis Naga Langit, yang matanya berisi beberapa keinginan dan keengganan, dan berkata, aku akan mengambilnya dulu. Namun, kita semua berada di kapal yang sama di masa depan. Jika aku merasa pantas, aku mungkin akan memberikannya kepada kamu. Tentu saja. Semua orang juga akan diberi hadiah ketika saatnya tiba Petik 2 Trio Heaven Dragon Demon Commander terkejut ketika mereka mendengar ini Ekspresi mereka tidak berubah Tetapi sukacita melintas di mata mereka Bagi para praktisi setingkat mereka Objek ilahi yang biasa tidak lagi berisi daya tarik apapun Hanya benda-benda ilahi pada peringkat objek dewa kuno yang memiliki daya pikat yang besar Namun Barang seperti itu biasanya sesuatu yang sulit didapat Namun, ini tidak banyak masalah bagi Lindong Yang memiliki treasury item divine Lindong menoleh dan melihat ke arah panggung saat busur halus diangkat dari sudut mulutnya Dia benar-benar akan sedikit bodoh jika dia tidak menerima ketiga ahli panggung samsara ini yang telah diantarkan langsung ke ambang pintunya Seorang ahli tahap kematian mendalam yang sempurna nyaris tidak bisa menunjukkan wajahnya hanya dengan mengandalkan teknik-teknik ini ya. Tawa dikeluarkan dari arah kelompok Mang Mountain sementara Lindung berpikir, Teng San cepat muncul di panggung. Dia melihat Little Flame di bawah, yang memiliki aura menakutkan, dan tanpa sadar melengkungkan bibirnya. Meskipun dia telah mengejek dengan cara ini, tidak ada penghinaan di mata Teng San. Aura dari tubuh Little Flame cukup untuk membuatnya memperlakukan yang terakhir dengan serius. Mata Little Flame acuh tak acuh saat dia melirik Teng San, namun dia tidak membalas dengan genggaman tangannya. Palu Hitam raksasa muncul dalam sekejap, tanah di sekitar Little Flame pecah, membentuk banyak retakan setelah palu raksasa ini muncul. 9. Palu Kuali Divine tengsan San Palu palu di tangan tangan Little Flame. Yang ditutupi dengan simbol kuali misterius Matanya langsung menjadi fokus Kamu memang memiliki beberapa kemampuan Teng San berkata dengan suara yang dalam Dia dengan cepat meraih dengan tangannya ketika pilar batu kuno muncul dalam sekejap Ada simbol cahaya kura-kura hitam di pilar batu Raungan rendah dan dalam terdengar samar-samar Dia jelas tidak berani menjadi sedikit lambat di depan Little Flame Yang memegang sembilan kuali palu dewa Mengaung, lengan di mana Little Flame memegang sembilan palu dewa-palu secara bertahap menjadi lebih tebal dan matanya tiba-tiba berubah merah. Raungan keluar dari tenggorokannya saat dia menginjak tanah dan tubuhnya merobek udara dengan suara deru. Dia langsung muncul di udara di atas tengsan dan sembilan kuali di Hammer dengan kuat diayunkan ke bawah. Pada saat itu, bahkan ruang tak kasat mata itu sendiri runtuh. Dentang. Pilar batu kuno juga tiba dengan ganas pada saat ini. Itu tanpa ampun bertabrakan dengan palu ilahi. Badai menakutkan meletus di antara mereka dan suara dentuman rendah menyebabkan banyak orang merasakan sakit di telinga mereka. Sungguh bentrokan yang menakutkan. Banyak pasangan mata diliputi keheranan ketika mereka menyaksikan bentrokan iblis antara kedua sosok itu. Bentrokan biadab ini sangat mengejutkan mata. Dentang, dentang, dentang. Dua orang di atas panggung tidak punya niat untuk menghindari serangan. Setiap bentrokan adalah kepala pada tabrakan palu ilahi dan pilar batu, menyebabkan ruang runtuh di mana dua tokoh itu lewat. Kekuatan yang tersisa merobek selokan raksasa setelah selokan di tanah di bawahnya. Itu adalah pertarungan lain di mana sulit untuk menentukan pemenang. Komandan yang dari Deep Lightning Mountain benar-benar ganas. Dia sebenarnya setara dengan pilar kura-kura hitam yang memegang tengsan. Petik 2, betul, namun, situasi istana Fortitans cukup buruk, bahkan jika komandan yang dapat bertarung melawan Teng San, dengan dua kekalahan dan dua kali seri dari lima pertandingan, mereka akan kalah. Petik 2, sangat disayangkan, yayasan Fortitans Palace sedikit lemah, itu tidak bisa dibandingkan dengan faksi raksasa seperti Gunung Mang, yang telah lama berdiri. Beberapa suara penyesalan menyebar di sekitar tempat itu ketika pertarungan antara keduanya secara bertahap menjadi lebih intens. Mata komandan iblis naga langit dan kelompoknya dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka melirik lindung di samping, hanya untuk menemukan bahwa wajah yang terakhir masih setenang danau yang dalam. Dia muncul seolah-olah dia tidak peduli tentang situasi yang tidak menguntungkan di hadapan mereka. Dong. Badai membentang ketika kedua sosok itu menyentuh dan menarik diri. Darah menetes dari tangan mereka ketika mereka mendarat di tanah. Hehe, betapa kuatnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan datang di mana aku dipaksa menjadi dasi oleh seorang ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Petik 2 Tangan yang tertutup darah Teng membelai pilar kura-kura hitam. Dia tertawa dingin dan berkata, Namun, mari akhiri di sini. Pertandingan ini akan berakhir seri. Kalian semua telah kalah. Petik 2. Little Flame mengangkat mata merahnya saat ekspresi haus darah naik ke sudut mulutnya. Kalah. Pilar kura-kura hitamku menghususkan diri dalam pertahanan. Meskipun kamu memiliki sembilan kuali Divine Hammer, kamu tidak akan dapat menghancurkan pertahanan aku. Jika bukan imbang, apakah kamu menganggap ini mengalahkan aku? Teng San mengejek. Kalau begitu. Perhatikan aku memecahkan cangkang penyu ini. Flame kecil tertawa, tubuhnya terangkat dan melonjak ke atas saat sembilan palu dewa palu di tangannya tiba-tiba membengkak, tumbuh hingga sepuluh ribu kaki. Panggung sudah benar-benar runtuh sebelum palu ilahi mendarat. Dinding kura-kura hitam, tengsan mencibir saat melihat ini. Pilar batu kuno di tangannya tersentak ketika kecemerlangan mengerikan menyapu keluar dari itu. Selanjutnya. Cahaya itu berkumpul dan berubah menjadi gambar cahaya kura-kura hitam yang jauh lebih besar darinya. Gambar terang ini diam-diam berdiri di sana. Namun, sebuah Armagedon yang menakutkan seperti aura terpancar darinya. Sosok cahaya kura-kura hitam ini jelas memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan. Ledakan Palu ilahi Titanic jatuh dengan ledakan. Namun, palu ilahi tiba-tiba berhenti tepat saat akan mendarat di bayangan kura-kura hitam. Flame kecil menjentikkan jarinya dan cahaya hitam melesat ke bawah. Itu adalah manik hitam bulat. Cah, manik hitam meledak di atas gambar cahaya kura-kura hitam dan cahaya hitam tak berujung tampak memenuhi langit saat mendarat di gambar cahaya kura-kura hitam. Kabut putih pekat muncul dari pertahanan kuat yang terakhir dalam menghadapi cahaya hitam kental. Dan seluruh sosok cahaya terkikis dalam sekejap. Pergantian peristiwa yang tidak terduga ini telah melampaui harapan semua orang. Bahkan Teng San terpana, dia tidak berharap bahwa pertahanannya yang paling kuat akan benar-benar rusak oleh manik-manik hitam. Bagaimana ini mungkin? Teng San berteriak tanpa sadar. Namun, sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, Palu Ilahi Raksasa sekali lagi turun dari langit dan tanpa ampun menabrak tubuhnya. Bang, suara rendah dan dalam menyebar ketika semua orang menyaksikan tubuh Teng San terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Dia dengan liar meludahkan darah di sepanjang jalan. Dan akhirnya jatuh ke tanah setelah terbang lebih dari sepuluh ribu kaki. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Teng San yang tidak bergerak di tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Dataran yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi senyap. Teng San sebenarnya telah dikalahkan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1126. Babak final. Bang. Tubuh Teng San dengan menyedihkan tertanam di tanah sementara retakan dalam menyebar ke segala arah seluruh tempat itu dalam kondisi tertegun. Banyak pasang mata yang terguncang ketika mereka mengamati pemandangan ini. Teng San benar-benar kehilangan. Semua orang saling memandang dan melihat keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di mata masing-masing. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pilar kura-kura hitam memegang Teng San yang terkenal karena pembelaannya? akan membuat pertahanannya hancur berantakan oleh Little Flame dalam bentrokan langsung. Ini adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh para ahli super, yang juga pada tahap samsara. Komandan Yan sangat kuat, kesunyian berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum seseorang akhirnya mendapatkan kembali akalnya dan tanpa sadar memuji dalam hatinya. Little Flame telah mengalahkan ahli panggung super samsara dengan kekuatan tahap kematian mendalam yang sempurna. Berita ini kemungkinan akan menyebabkan nama Little Flame menyebar jauh dan luas. Dia benar-benar menang. Trio Heaven Dragon Demon Commander juga kaget. Segera setelah itu, ekspresi mereka dengan cepat menjadi aneh. Tak satu pun dari mereka yang berpikir bahwa yang pertama di antara kelompok mereka yang menang bukanlah mereka bertiga. Yang merupakan ahli super tahap Samsara. Tetapi Little Flame, yang masih pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Meskipun kekuatan luar biasa yang Little Flame telah tunjukkan sebelumnya tidak lebih lemah dari mereka, masih sangat sulit untuk mengalahkan Teng San. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa pertahanan terkuat Teng San akan begitu cepat dipatahkan oleh Little Flame? Apa sebenarnya Manik Hitam itu? Trio Panglima Naga Iblis Langit saling memandang. Cahaya hitam yang telah meletus dari Manik Hitam sebelumnya dipenuhi dengan kekuatan erosi yang tak terlukiskan. Itu mirip dengan kegelapan yang bisa menutupi dunia, mengikis setiap jejak cahaya yang ada. Lindong samar-samar tersenyum tetapi tidak memberikan penjelasan apapun. Manik hitam itu secara alami adalah manik kegelapan penekan iblis yang dia peroleh dari guru kegelapan. Dia masih memiliki dua dari mereka setelah menyelesaikan masalah laut iblis. Sebelumnya, Lindong telah menyerahkan satu ke Little Flame, memungkinkan yang terakhir untuk memenangkan pertarungan ini. Setelah memenangkan satu putaran, hasil kami sekarang adalah dua kekalahan, satu imbang dan satu kemenangan. Tampaknya babak final akan menentukan hasil keseluruhan. Petik 2, The Heaven Dragon Demon Commander memandang ke arah Lindong. Setelah itu, dia melirik orang terkuat dari kontingen Gunung Mang, yang juga belum bertarung. Akhirnya, dia tertawa pahit dan berkata dengan suara rendah, Broter Lindong. Kita sudah bisa bangga setelah memenangkan satu ronde melawan Mang Mountain. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa bahkan jika kita kalah hari ini. Petik 2. Bagaimanapun, Gunung Mang sangat kuat. Sementara Istana Empat Titans hanyalah aliansi yang baru didirikan. Reputasi mantan telah lama menyebar jauh dan luas. Dan dari sudut pandang tertentu, pertarungan ini bisa dikatakan tidak adil. Namun... Fortitans Palace masih berhasil memenangkan satu putaran dalam situasi yang tidak adil ini. Sebuah fakta yang lebih dari cukup untuk membuktikan kekuatan mereka. Oleh karena itu, orang lain kemungkinan tidak akan dapat berbicara banyak tentang hasil seperti itu. Di samping, dua panglima kera iblis emas mengangguk. Masih ada satu putaran terakhir dalam pertandingan lima putaran ini. Namun, pada dasarnya mereka kalah. Bahkan jika mereka berfantasi bahwa Lindong benar-benar bisa melebihi harapan dan mengakhiri pertandingan ini dengan seri, Fortitans Palace masih akan kalah. Ini belum berakhir, mengapa terburu-buru mengakui kekalahan? Petik 2. Lindong terkekeh. Dia berhenti sebelum mengerutkan bibir dan berkata, Jika aku memenangkan putaran terakhir, kita harus bisa mengakhiri pertarungan Sky Battle Arena ini dengan hasil seri, kan? Lindong merasa lingkungannya menjadi agak sunyi setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Dia memiringkan kepalanya dan menemukan trio komandan naga langit iblis menatapnya dengan bingung. Beberapa saat kemudian, mereka pulih dan dengan cepat tertawa canggung. Broter Lindong, Raja Luotong yang misterius itu adalah yang terkuat di antara lima Raja Mang Mountain. Selanjutnya, dia berasal dari suku Sembilan Phoenix yang berarti kekuatan pertempurannya bahkan lebih dari itu tidak bisa diremehkan. Tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Petik 2, Lindong mengerti setelah mendengar ini. Sepertinya mereka tidak memiliki banyak harapan dalam kemungkinan seperti itu. Setelah semua, bahkan Lindung harus mengakui bahwa reputasi Raja Misterius mendahului dirinya sendiri. Meskipun kekuatan Lindung telah berkembang ke puncak tahap kematian mendalam muka, masih ada perbedaan besar di antara mereka. Perbedaan seperti itu jelas tidak mudah untuk ditebus. Haha, tentu saja jika saudara Lindong benar-benar bisa mengalahkan Luotong, Sky Battle Arena ini akan berakhir imbang. Pada saat itu, Gunung Mang hanya bisa mundur dan bahaya yang dihadapi Istana Empat Titans kami juga akan teratasi. Komandan Iblis Naga Langit tertawa. Tentu saja, kamu juga harus hati-hati saudara Lindong. Tidak apa-apa untuk mengakui kekalahan jika kamu tidak bisa terus berjuang. Kehilangan Mang Mountain sama sekali tidak memalukan bagi kita. Petik 2. Aku akan melakukan yang terbaik. Lindong perlahan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok di bagian paling depan kontingen gunung Mang saat dia perlahan mengepalkan tangannya. Tidak mudah baginya untuk membangun istana empat titans. Jika mereka menderita pukulan seperti itu lagi, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Ini jelas bukan sesuatu yang ingin dilihatnya. Kakak laki-laki, api kecil kembali di bawah perhatian tatapan yang tampaknya memenuhi langit. Masih ada beberapa sisa darah di wajahnya yang sekarang bercahaya karena kegembiraan. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan kembali wajah di pertandingan ini melawan Mang Mountain. Tidak buruk, Lindong tertawa. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dengan kinerja Little Flame sebelumnya. Kakak laki-laki. Aku takut kita harus bergantung padamu selanjutnya. Bibir Little Flame menyeringai, berbeda dengan Heaven Dragon Demon Commander dan yang lainnya. Little Flame memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan pada Lindong. Meskipun Raja Luotong yang misterius adalah yang terkuat di Gunung Mang, dia tidak percaya bahwa kemajuan puncak tingkat kematian mendalam Lindong akan hilang. Di samping, Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya hanya bisa diam-diam tertawa getir. Jelas bahwa mereka tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Little Flame ini berasal. Namun, Lindong tidak banyak bicara tentang hal ini. Dia menepuk lengan Little Flame dan melangkah maju segera setelah itu. Muncul di panggung yang sangat besar ketika sepasang mata hitam memandang ke arah kontingen Mang Mountain. Dataran, yang sebelumnya berubah bising karena kekalahan Teng San, sekali lagi kembali diam. Banyak pasangan mata menatap sosok kurus itu dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Setelah mengalami bagaimana Little Flame membalikkan pertarungan sebelumnya, kemungkinan tidak ada yang akan meremehkan mereka berdua dari Deep Lightning Mountain. Selain itu, sebagai pengamat, mereka secara alami senang melihat banyak tikungan dan belokan di Sky Battle Arena. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Istana Empat Titans yang baru lahir akan dapat meminjam pertempuran ini untuk bangkit dalam kekuatan di hadapan tekanan dari Gunung Mang. Atau, apakah itu hanya akan berkedip dan menghilang seperti komet? Tidak terduga bahwa Istana Empat Titans ini memang memiliki beberapa kemampuan. Teng Feng menginstruksikan beberapa pria untuk cepat membantu Teng San kembali. Ketika dia menatap penampilan menyedihkan yang terakhir, wajahnya menjadi luar biasa gelap. Awalnya, mereka akan bisa menghancurkan Fortitans Palace selama mereka memenangkan pertarungan ini. Namun, hasil ini telah melampaui harapan mereka. Manik hitam yang dia lemparkan sebelumnya sangat aneh, Teng San mengepalkan giginya. Pertahanannya sangat kuat, dan bahkan yang terbaik di antara mereka berempat. Namun, itu masih benar-benar hancur oleh cahaya hitam. Tidak perlu mencari alasan untuk kekalahanmu. Luotong memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia perlahan melangkah maju. Namun, itu tidak masalah. Aku pribadi akan memadamkan harapan kecil ini yang telah muncul. Aku lebih suka melakukan hal-hal yang membuat orang lain putus asa. Petik dua. Di samping, kelompok Teng Feng mengangguk. Segera setelah itu, mereka berbisa menatap sosok kurus di atas panggung dan mencibir. Orang ini benar-benar sial. Mereka semua sadar bahwa meskipun Luotong mungkin terlihat lembut, tekniknya adalah yang paling kejam di antara mereka. Dengan dia bertarung, kemungkinan orang ini bernama Lindong tidak akan memiliki peluang untuk mundur dalam keadaan utuh. Semua mata di langit berkumpul di Luotong saat dia perlahan melangkah maju. Dia mengangkat kepalanya dan mata acuh tak acuh itu menatap Lindong. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak. Dia sudah berada di panggung besar ketika dia muncul lagi. Lindong menatap luotong berpakaian hijau di depannya saat tubuhnya perlahan menjadi tegang. Mungkin baginya untuk mendeteksi jejak bahaya dari tubuh yang terakhir. Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan ketika bertarung dengan orang lain. Namun, aku akan selalu memberi lawan aku peluang tunggal sebelum aku bertarung. Secara sukarela memilih untuk menyerah atau... Mata Luotong masih tertuju pada Lindung saat sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi lengkungan es. Mati. Setelah kata ini dikeluarkan, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh Luotong. Bisakah kamu memberitahu aku apa pilihan kamu? Lidah merah Luotong perlahan menjilat bibirnya. Dia menatap Lindung dengan cara dingin yang mengerikan, seperti kucing yang bermain-main dengan mouse. Mata hitam Lindung juga menatap Luotong. Senyum cepat muncul di wajah mudanya. Kamu benar-benar mengatakan banyak omong kosong. Pef, mereka yang awalnya menunggu pilihan Lindung tidak bisa menahan tawa yang tertahan. Orang ini sebenarnya berani membuat marah Luotong pada saat seperti itu. Benar-benar sembrono, namun demikian. Ini cukup menghibur. Razor berat. kelopak mata kelompok Teng Feng tanpa sadar berkedut. Bocah ini sedang mencari mati. Wajah Luotong masih tanpa ekspresi. Dia tampaknya tidak marah oleh Lindong. Dia hanya mengangguk sebelum sepasang tangan perlahan-lahan menjulur dari lengan bajunya. Sementara lengkungan cahaya mulai melompat di antara sepuluh jarinya. Kamu akan menyesalinya, Bang. Dalam sekejap, badai seperti kecemerlangan tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Luotong. Fasiwan power yang tampaknya bisa mengisi langit terkandung dalam cahaya. Seluruh dunia tampaknya menjadi jauh lebih cerah saat ini. Namun, ada aroma kematian yang menggelegak di bawah kecemerlangan ini. Jelas, Raja Luotong dari Gunung Mang yang misterius dan misterius sekarang benar-benar berniat untuk membunuh. Ku, Lindong menatap aura luar biasa di depannya dan menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya perlahan menjadi suram. Segera setelah itu, kulit tubuhnya berangsur-angsur berubah seperti kristal. Mengaung. Raungan naga rendah dan dalam, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, diam-diam bergema dari dalam tubuh Lindong. Kerangkanya tampak menggeliat pada saat ini sebagai kekuatan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya melesat dalam tubuhnya seperti semburan. Bang, kedua tangan Lindong tiba-tiba mengepal rat sementara sepasang mata hitam pekatnya menjadi sangat tajam pada saat ini. Kekuatan yang dimiliki oleh primal Dragonborn akhirnya terungkap.